Belum, woi, masih 30 detik. Oh, belum, oh, belum. Oh, oh, oh. Balik situ, dibalik situ, dibalik apa? Mesin itu. Mati satu, nice. mati satu, mati woy, satu. Mati banget gila-gila iya gila, iya. Lu <laughs> lihat gua kan, Bang? Enggak. <laughs> pro player coy, <CODM> dia ini Bang. Anjay. <laughs> oh, siap. Yeah. You got a friend in me. Yo, Bro, kali ini Ocha lagi mabar sama temen Ocha nih, Ma Bro. Ya, ini mantan tim Ocha pas di CODM si Strix, Ma Oke, okay. dan dia bawa temennya nih, udah pada masteringnya cuy ya. Oke, okay. nah ini Ma Ocha lagi pake settingan ya, khusus nyari duit ya. kita lagi nyari duit, Ma Bro. Jadi satu aja senjatanya, ya kan, banyakin pelurunya, backpacknya kosongin, Ma Karena kita tujuannya mau ngelut, ya. Oke. Okay hours later. Oh, guys guys guys guys. Duh, scope-nya gede banget anjir. Mau zoom aja ke mau zoom ke mau Eh, online kan. baru H4. Eh, gue ngice kan. Kanan, kanan, kanan dibuka ya? Kanan gue, dibuka. Gue, gue ngice kan tuh. Okay. Sekarang kita pintu kiri nih, Pak, masuknya, Pak. Eh, pintu kiri sama paling ujung kiri. Eh, Bang Moza itu orang ya, Bang? Iya, orang-orang. Iya, orang masuk pangkalan militer nih teman-teman, iya gue mau ngikut aja deh, belum ngambil apaan sih buka-buka begini, hehehe, isi ya bagus-bagus bang, bisa ada kunci ada emas, emas batangan gitu, kita ya, bisa, nungguin bisa. apa di sini? kita kita nungguin apa nunggu sini? pintunya kebuka, kan kita baru pencet tombol ini, sini, uh, oh, kalau pencet tombolnya dia kan ada waktunya baru kebuka. Oh, to tombolnya di sini ya, Bang. Bang Moza. Ini, ini tadi tombolnya mana? nih. Ini oh, tombolnya. nah itu nih. Pencet, ini tombol buat ada buka. Itu nyanya kebuka, sana. ada tanda hijau nah. di atasnya oh oh ada lampu hijau, hijau oh nih. Iya. Tadi kan merah. Oh, gitu, merah Oke, nih iya. udah hijau. Gas, gas, gas. Awas jangan terlalu mepet di pintu. Itu rame ada bosnya ya. Depan orang, depan orang, depan orang. Depan orang, depan orang. Eh, bom, bom, bom, bom, bom. Cepat deh gua cepat deh kiri tadi loncat ya yang dari belum ke tes grenade mati satu mati satu yang kiri ya oh gue gak tau jalan jalan jalan ayo ini gue ngikutin midas aja gue ngikutin jalannya dia ini ada Yo, ambonom, ambonom. Sumpah, gua bingung nih bandingin stepnya. Ini yang mati. Di sebelah kiri lu dua, di situ orang nih. Depan kiri perlu orang. anjing Balik situ, dibalik situ, dibalik apa? Mesin itu. Mati satu, nice. mati satu, mati Woy, satu. Mati banget gila-gila ya ya <laughs> mati itu satu tuh. Satu, nah, mati satu. Nice, so. Lu lihat gua kan bang? Nah, enggak. Ini. <laughs> Pro player COD ini, Bang. <laughs> oh, siap. Siap, siap. Pi lu nih sini udah figu takut banget deh. Gua ini gua deh. Lu gila lu. Di COD jadi raser di sini jadi au anchor kali. Ini ini lantai 2 gimana nih? Ke ke Bang Moza gimana caranya, Cok? Coba deh. gua ke tangga gua, ada ada tangganya. Pi? Tangga nih, Pi. Ini tangga, Pi. Iya, coba, coba. Sini, siap, Udah Udah gua bareng lu deh. Cek masih. Burangkas atas kagak, kosong ya, ini mah pi, elah bukan, bukan ini yang ini di ruangan berusaha. yang ujung, ruangan yang ujung tempat gua mati, tempat gua mati ya, sini ya terus, terus Besok ke situ, iya, iya disitu ada banyak oh, lu... oh, mati lagi nih oh, lu... satu, satu mati, satu mati lagi pi bentar, bentar, bentar, bentar, bentar. bentar, bentar. bentar. Lu, enggak, lu ambil cek, apa? Cek, sini gua aja yang ngambil di belakang lu pak, di belakang lu, di belakang lu ini, oh ini ada apa, teman-teman ini buat apa, Pi? Cek harganya berapa? Berapa, Cang? Ini kan ada ini ya, background emas, background ungu. Yang paling lebih berharga tuh background background apa? Emas. Oh, ayo Pi, tadi gua bunuh orang ditangga, Pi. Lu sini deh. Enggak, yang muka itu background emas bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya? Bentuknya kotakan kan, Bang? Rubik enggak? Kayak rubik enggak? Wah, lupa deh. Yang kayak stempel gitu, kayak stempel. Tunggu, Stempel album, album, album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 bom bomnya banget dah orang-orang bawa bom banget anjir wah ini Tuker, backtalknya bagus banget katanya katanya Iyi, bagus, bagus. Cya, mahal itu, dijual, ya, ya, gitu kok gitulah oh, so, gak perlu headset lagi itu helm ya udah gua ambil oke okay. <laughs> oh jadi yang gak perlu headset lagi tuh udah udah helm sama ini satu set, helm satu set, set sama headset awas siapa udah ternyata. ada nggak bisa lewat <laughs> ya udah Ya, sabar Tidak bang mapa, ada mapa. nya itu helm yang udah sama headsetnya ada yang nggak ada headset sama sekali eh bang bang Moza bagi tempat emas emas gitu di mana ini barang asok kayak gini di tempat oh. ini kuncinya oke, oke, an, oh kayak cain. gini nih apakah tangan tangan mau beruntung oke okay, okean okay, gua coba coba coba coba coba gua, gua cek gua cek mau beruntung jelek cok nah tangan lu cah, jelek cah, jadinya berarti nih setiap kita match sih beda-beda uh, yeah. lootingan yeah. ya kan? tiap spot ngegacah gacang lah ngegacah itu ya <laughs> bang mendingan kita keluar yuk gak okay, gabut banget di dalam Wait, mana ada orang udah masuk ke dalam gak akan mau keluar lagi gak bisa keluar pasti pulang pulang Kan pulang bisa pulang. keluar oh, yeah. sayang buat oh. keluar orang justru ngejar oh, ke dalam semua oh hmm oh iya bener bener bener bener bener ibarat lu udah iya sih dateng udah dapet ah. posisi paling depan ah. malah minta ke belakang lagi tuh begitu ya teman-teman kan gua mikirnya nyari musuh gitu kan ya <laughs> Teman jangan letting. jangan lari dulu. Kayak ada orang di depan datang. Kayak itu, potok, potok. Terus surut tembakan tuh. Awas, awas. awas. Suara tembakan. Mengambil oh, tas dulu, oh, tinggal. Eh, oh, eh, tembakan. Saha itu saha? Di AC. Mana maut udah? Hmm. Di toilet, toilet, di toilet. Orang-orang, orang-orang. Lah. Orang. Udah, udah, udah diambilin, bukan sih tadi? Amas, sama lutpi sama srix eh. eh Bang, ini maksudnya level 30 bang. Apa bisa, bisa naik lagi tuh, ya. bisa lagi puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, muter puluh, tiga puluh, tiga puluh, jangan puluh, ngari jangan gua tiga takut tiga puluh, lu puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga dulu tiga dulu tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, eh puluh, tiga lu tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga bentar dah, bentar, gue lagi nge-heal lu bawa surgikal ga? cover dulu Kalau bawa surgikal, pakaiin lu coba surgikal, bawa, bawa, bawa oke okay. siap siap, nih. step ini mm. orang nih, orang nih atas eh, ya. Okay. Hmm, yeah. siap mati, mati, mati vi, ini barang-barang nih, bang moza AF kan loh ga, gue barang sini iya, yeah. langsung tau oh bener gue dimain liat mending ngelut dulu ca sisa-sisa kan yaudah yuk purunya mahal itu Enak BP ka? itu purunya gue bawa H eh gue bawa HA42 loh double HA42 Iya, musuhnya musuh ya? iya satunya punya musuh satunya punya gue pulang kita udah, di, udah dulu semua emang pulang kah? Bang bang, gua yo, aja yo, yang mencet pulang bang Mana bang, yang tadi? Di lantai dua, oh, di lantai dua Jangan diketin gua anjir Mana gua tau Lantai dua Manu cari lantai dua lah, keliling-keliling aja, cari lantai dua coba Coba, coba, cari, cari, cari, cari, cari lantai dua yang yo. tadi Lantai dua, lantai dua berarti ke tengah dulu, cek kita aja Cari tangga, cari tangga Baiklah, baiklah, baiklah, baiklah, baiklah. Ini ya, itu ya, bukan ya, sih bang? Iya, itu, iya, iya, iya, benar, siak ya. Tari eh, Jangan ya. di dulu ya, okay. sebentar, sabar-sabar, ya, jangan di ya. Oh, ya jangan dipencet Halo, nah kita kalau mau balik ke sana tuh ma bro. Tuh, tuh sano. wah kece apa bang? Woy, ini bosnya cuy bos mati, mati, mati cuy tengah. mana? mana? coba oh, kalian turun tuh ada di tempat Mozap. ke arah Mozap ke arah Mozap. turun jalan. satu dua tiga satu. bang Mozap. iya ada orang mati sini nih. kenapa bang Mozap? itu di jalan raya ada mayat bos tuh. Ada coba orang mati cek. nih. ada satu posunya. Belok kanan, belok kanan, di kanan, di kanan, di kanan. Nah, oh itu iya, yang iya, helm iya. hijau kanan lu. bis Wah, armornya. Wih, armornya. Wih, keren gede banget ya. Ambil aja ricknya Gua pakai dulurnya oh, nih. Eh, enggak armornya supportnya. mau dipakai tidak? Nih, armornya gak, gak, di armor. gak, gak. 3, ya, armornya. Enggak, nggak nggak enggak. Itu orang ya yang kali looting bukan bukan e. yang gua bilang. Okay. Ini bosnya di sini ambil, ambil, bi nah ini bos nih, tempat mozer nih, nih. waduh oh, iya, senjata botnya, rpk kak mohon <tik> maaf guys hehehe maaf guys, mohon maaf saya suka sekali senjata ini rpk itu mewah banget gua, gua lebih suka banget pakai itu hmm. weh pelurunya co, ostaga gua keluarin bot lu yaudah lah oh iya iya yeah, gua keluarin, gua keluarin pelurunya mana sih? mana sih tadi? ga gua keluarin pelurunya Udah tuh gua, udah udah gue copot. Lu drop ke bawah ya. Eh, 545 bawah ya? 545 kan? Ini iya. Ya ya udah ya udah. Nih 5 udah udah kan? Kok bisa sih? Okay. itu armornya gede loh. Armornya gede loh. Hmm, kaget gua. Armornya gede loh. Besat-besat-besat. Armor yang mana? Berapa durabilitasnya? Coba coba lu cek pelurunya itu lu. Bis. Cara keluarin peluru enggak? buka chest rignya, abis itu magazinnya lu percek remote emo tuh, coba yang lurus dulu minum dulu teman-teman. loh uh, loh. test test dulu. Oh, iya, iya. 74 RPK itu 74. Jadi ma kalau kalian main di armory ma Bro ya, kalian tuh bener-bener uh, harus buru-buru ke sini nih, tengah-tengah nih armorynya ya. Pasti kalian uh, tuh spawn di luar, ya, di ya di dari field hospital luring. atau shooting range atau supply store. Caranya atau dari barns sini ya, kan pokoknya di selemponnya tuh di jalan-jalanan lah mah bro. Biasanya, ya. atau di, ya, taman-taman spot random, pokoknya kalian tuh harus ke sini, nih. Nah, terus tutup pintu-pintunya mah bro, oke. Okay? Karena Sampai di sini banyak bro. sekali looting-lootingan, ya? tapi enggak. musuhnya juga banyak. Gue udah bilang, gue udah bilang, gue udah orang ya udah Uh, di sini extraction ya bro ya untuk kalian yang mau balik ke lobby, ya selamat gitu kalian tuh harus ke lantai dua Tadar, oca, lantai, cari lantai dua dulu ma bro Nih, tadi entah dia ucapkan setahu Uca kan tadi sempat nanya mau orang ya sama orang ini yang sudah berpengalaman heal, heal, heal, heal, heal, heal, main oca, uh, game arena breakout gitu Iya yeah, yeah. bang oca, ya bang heal dulu pak heal dulu ya Bang, kalau gini nih, pakai surgical ya, iya. Kenapa gimana ini? apa? Kalau ngil penyakit gua nih, lu bisa lihat penyakitnya, bisa, bisa, bisa, bisa. <laughs> itu lu lihatnya di sini kan? Nah, itu pakai karakter yang ada di sebelah kiri itu. Surgical kan? Sur apa namanya? Tak, lu bisa lihat ya? Itu uh... yang di sebelah kiri layar lu, sebelah kiri layar lu ada gambar orang kan? Iya, iya, gua nah, bisa lihat, gua, iya. gua bisa lihat. Itu uh, kalau ada yang hitam, bisa lihat. Salah satunya ada yang hitam, itu bisa dipakai surgical. Kalau ada yang hitam, salah satunya. Oh ah, iya, nanti penting banget. Udah, udah, kah? apa mau dipencet? Paham, paham, paham. Udah, udah. udah uh, Kalau kalian nih? berat, taruh tas dulu sih. Bentar ya, gua taruh tas dulu lah. Oh iya, Bang, uh, Bang Moza, lu bisa banyak loot. Berarti lu bawa tas tuh banyak ya di lempit-lempit. Uh, gua bawa rata. yang penting-penting aja. <laughs> Oke, gua udah tau mana yang penting, mana yang enggak. Kan kan ini kan tas kan tuh bisa yeah. dilempit ya. Iya, yeah, yeah, terus di... bisa dilempit kan. Nah, tapi maksudnya coba enggak bisa. Nah, itu pas kita taruh tas kita, pas taruh ah, pas kita taruh di tas kita tuh bisa bawa-bawa barang lain enggak sih? Jadi tuh bisa bawa tas banyak. Dalam tas ada tas yang dilipat gitu. Enggak, bisa gitu. Bisa, bisa. Nah, Nah, di tas lipat itu nggak ada, bisa ada barang-barang lagi. Bisa gitu. Aja, oh, enggak bisa. Dilipat. Ya, oh. kalau dulu taruh item. Ya, itemnya nah. pecah tuh bisa jadi. Eh, oh, ya, ada yeah. orang yeah. di luar yeah. ya. Yeah, kalau itu, mau estok kan makanya gua, gua bingung. Mulai nih. Pencet tuh, aja nah, tombolnya. Ya, gua gua gue pencet ya. ngumpulnya di mana nih abang? ya, Bang? Habis estra. bawah rantai underground paling bawah ayo, underground. Terus ya tangga lompat, ya. Tangga coba cari tangga. Oke, oke, oke. otw otw langsung lompat aja. ya ada ada botnya setiap buka ekstrak lu pencet ekstrak itu botnya spawn awas musuh. botnya spawn setiap buka ekstrak itu botnya spawn ya sakit ya botnya sakit musuh bang ya. eh orang bang orang, orang bang orangnya spawn orangnya orang spawn sakit. bukan bang ini orang bang kan orang ada. spawn lihat arah stepnya aja yeah. pi lu mau kemana pi jagain apa nih yuk ikutin okay. lu aja pi gua ikutin lu aja udah kelas kelas kelas apa tutup ya? <laughs> <laughs> <Kalo gua. laughs> malu ya, plus apa tutup plus apa tutup sedor weh lu sabar dong eh lu bukan di sini ya vi? oh iya udah udah udah udah, cari ekstrak ekstra cari ekstranya ya yang ada asap merah udah ekstra cari -cari. ya cari-cari merah ya ekstrak ya. kayak ini ca iya, iya, supaya bisa Aduh, cabut kita nih. oh ini ini ca sama weh gua pengen pake injeksi sayang oh, aja gitu oh ada satu ini, tas ini. yang di drop itu jangan di looting ya tanya dulu <laughs> satu tas yang di drop. dulu. Didenting. Tasnya apa nih oh. gitu. Oh. Oh, ini tas siapa nih? Oh. Ya, siapa nih? jangan diam-diam oh. langsung cek cek cek. Oh hilang isinya. <laughs> Udah nih kosong nih orang-orangnya nih. Udah nggak ada lagi ya. Kita naik kapal. Pencet Set. tombol Ini hardcore. Hmm. Dinyalain dulu itu ya, nyalain paling hardcore. Ayo. Emot dulu kita emot-emot emot. Emot, Belum, woi. Masih 30 detik. Kalau kalau iseng nih ada yang ekstrak gini gue tungguin kalau jadi musuh he he he he he he lanjut bom oh cek, jangan, jangan, jangan, jangan caranya ngecek siapa tahu ada orang depan ga ke granat kayak kunti ya serem, serem yeee yeah. cuan berapa Anjan. kita? yeee yeah. cuan berapa? 251 ribu berapa pi? <tuk> lu berapa <B>? pi? 2 <tuk> <berapa, B>? <tuk> gue tiga tiga eh tiga enam lu berapa bang bang moza lima ratus delapan sekali guys tiktoknya gua, gua bikin banget tuh cuman oh, ini okay. apa kayak ya, bikin bikin yeah. aja ga terlalu cek. pengen pengen hype banget bukan si info aja ke orang-orang cuman dia pengennya kalau bisa 1000 iya, lah biar bisa live ah iyalah ya mabrur kayak gitu aja David video kali ini mabrur sedikit tips untuk kalian yang mau main di map armory Bro katanya ini sih map neraka lah ya soalnya ini teman temen Oca nih ya ranknya tuh ya bener-bener yang Ocha belum lihat sebelumnya ya di arena breakout ini ya bahkan dia lobby-lobby wah kok kayaknya gak ada ya rank ini wah dia udah tinggi ya udah rank apa tadi? udah rank uh, master wah Gokil Yaudah mabro Kayak gitu aja untuk video kali ini mabro Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktif loncengnya mabro ya Dan loncengnya mau kalian like, like like like like like Terus ini video ini mabro Yup see you mabro ada semuanya Yaudah Dadah semuanya See you Next